TV saya katakan hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Back tinggal itu. Oh, pakai tinggal ya. Tukang parkir di pasar coba lihat. Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Belum selesai, dengerin dulu. Belum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu habis sama sekali dia nggak sedih. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Kunaon? Apa kunaon ini? <San> <San> lah sok <sepohon>, ya. <San> kenapa bisa begitu? Ini nyengir tapi mikir, Pak. ada muatan ini. Tukang parkir tidak merasa memiliki Tapi merasa dititipi Siapapun yang merasa memiliki Mesti takut kehilangan Tapi kalau merasa dititipi Jabatan, harta, anak, istri Itu semua sekadar titipan Hiduplah seperti tukang parkir Pertama titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong dititipin kok sombong nggak pantas dong <Syukur> Pak Zainuddin titip mobil ya silakan yang punya mobil pergi saya petatang peteteng. emangnya mobil kamu orang cuma nitip dititipin kok sombong ada orang dititipi jabatan oleh Allah sombong ada enggak ada enggak ada namanya Fir'aun Uh, hmm. tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua ada orang dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya sombong mentang-mentang kaya sama tetangga gak mau kenal mentang-mentang kaya orang lain kecil semua mentang-mentang kaya jalan gak nginjak tanah uh kuntilanak <risas> dititipin kok sombong gak pantas dong satu yang kedua titipan harus dijaga baik-baik kalau tidak dijaga bisa rusak kalau rusak yang nitip marah yang nitip marah pak saya mau ngaji titip sepeda motor silahkan selesai pengajian sepeda motor diambil kaca supionnya pecah kenal pot hilang bemper penyok marah enggak saya kan nitip kenapa enggak dijaga apa bedanya Allah nitip anak tiga orang di rumah kita enggak dijaga yang satu mabuk yang satu judi yang satu ngerampok yang nitip marah Allah nitip harta kepada kita jadi orang kaya supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip? Yang nitip? Marah. Sudah enggak pakai dong. Sekarang yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat ini Indonesia Aku titip kata Allah Ini titipan mahal Karena ditebus dengan keringat Air mata, darah dan nyawa Aku titip Indonesia Ini negara besar Buminya subur Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu amanat disalahgunakan dikorupsi yang nitip yang nitip ini kan musim dindin ini lagi nggak enak bulan-bulan ini Nazaruddin Zahripuddin yang ceramah Zainuddin lagi ini yang nitip marah kalau yang nitip marah dia suruh makhluknya yang lain negur kita makhluknya yang lain diperintah negur kita siapa? merapi Buh, batuk bromo muntah semeru demam Anak Krakatau menggigil, angin puting beliung, banjir di mana-mana, gempa, longsor, hujan es, kebayoran hujan es, tetangga saya udah nyiapin sirup. Omi juga akan ban cowok-cowok yang pakai foto palsu dan gak ada scammer. Ini nih yang mikir aplikasi ini beda dari yang lainnya mau hujan Inna Lillahi wa Inna angin teh makhluk mang air makhluk gunung makhluk tidak mungkin makhluk bergerak sendiri eta teh merapi teh demo mang demo kalau kita rakyat kecil demo satpol pp turun kalau merapi demo siapa yang mau ngademin Mbah Marijan. Selesai. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Di alam barzah tuh udah rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan tak gendong. Aman. Surib. Apa artinya ini? kita perlu Allah kita perlu Allah 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa lima menit itu Jepang negara maju dihantam gempa lumpuh 9,2 Richter belum selesai tsunami gelombang laut 10 meter naik ke darat masih belum selesai reaktor nuklir bocor radioaktif gentayangan merebut nyawa terutama yang di Daiji dan Fukushima Fukushima tahu kan itu dari Cikupa ke kanan ya dekat-dekat situlah kita perlu Allah paingan apa paingan itu? Pantesan lah Pantesan Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah Tapi baginda Rasul Kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud Saya perlu Allah Dosa sudah diampuni akhlak paling baik hati bersih tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud Allah mazulia alih saya tahu di pasar kemis juga banyak yang kakinya bengkak <tuh> kita perlu Allah itulah sebabnya dengan Isra turun perintah sholat agar kita punya senderan saya senderan ke tiang tiangnya roboh, saya jatuh saya senderan ke tembok temboknya ambruk saya jatuh saya senderan sama orang kaya dia jatuh miskin saya selesai saya senderan sama jenderal, dia pensiun saya selesai tapi kalau saya senderan kepada Allah Allah tidak akan pernah miskin tidak akan pernah berkurang kekuasaannya tidak akan pernah lumpuh dan seterusnya karena itu memperingati ayo dengan semangat memantapkan keimanan ini zaman entertain orang pada pinter bikin bungkusan hati-hati sekarang banyak minyak babi cap unta sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya tuh karena muncul di TV kadang-kadang kita bingung nih kiai apa dukun sih pemburu hantu pakai sorban ntar kiai gue suruh pakai helm atribut aja udah kacau sekarang ini zaman entertain orang pandai bikin bungkusan maka kembali kepada ajaran agama kita harus disiplin semua konsep agama muaranya disiplin syahadat apa? disiplin akidah saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah kalau begitu saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah saya tidak akan menyutukannya dengan sesuatu pun lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah kemudian Nabi terakhir lalu tidak ada Nabi sesudah beliau harga mati titik disiplin berapa kali kita sudah dibohongi Nabi Pandemi Parasut mulai dari Ahmad Musyodik ya pelatih badminton jadi nabi innalillahi dapat wahyu di Bogor padahal di Bogor biasanya orang dapat talas itu dapat wahyu ditangkap polisi 4 tahun dihukum selesai dia rancai kek Bandung namanya Sayuti tukang cukur ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi dan anehnya ada aja yang ikut selesai lalu pindah ke Jakarta lia edan ngaku Jibril ditangkap di polisi dihukum 2 tahun tiga bulan lalu sudah bebas ditangkap paling hebat polisi kita itu bukan cuma teroris Jibril di mana di dunia ada polisi nangkep Jibril? Kalau bukan, terakhir yang aneh lagi, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama RI, antara Cirebon Losari, Batas Jawa Tengah, Jawa Barat, itu muncul agama baru, namanya Agama Jasun, Agama Jawa Sunda, Jasun yang jadi Nabi Tugimin Tugimin saya bilang ini jangan jadi Nabi jadi Kiai juga kurang angker kok Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin Enggak ngangkat yang gak enak selawatnya kalau kita kan nikmat tuh tadi Ya Habibiyah Muhammad asyik rasanya tuh coba ganti sama yang tadi nggak serem pak ya habibiyatugimin gak enak tuh nggak enak saudara-saudara di isra Mi'raj ada potret ketika di masjidil aqsa malaikat jibril datang nemui baginda nabi bawa dua gelas minuman arak susu ya muhammad pilih ambil minum Mantap tidak ragu-ragu Nabi mengambil gelas yang isinya air susu dengan Bismillah beliau minum selesai minum kata Malaikat Jibril Sodatdaya Muhammad lakon Asop Talhak kau benar Muhammad pilihanmu tepat memangnya kenapa Jibril kalau arak yang kamu pilih kamu ambil kamu minum habis umatmu jadi pemabuk semua ini potret pak. Itu yang tiap hari kita hadapi, yaitu arak susu benar salah, hak batil, ma'ruf, munkar, halal, haram, hati-hati. Jangan salah pilih, karena ini zaman entertain, banyak minyak babi cap unta. Kalau minyak unta cap babi, itu masih halal. Ini minyak babi cap ontak kita terpedaya melihat merek ontak iya iya iya mereknya ontak gambarnya ontak isinya minyak babi berapa bulan yang lalu ada penyanyi pencipta lagu mati namanya Ariwo masih ingat lagunya bercerita tentang madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu. Kalau itu situasinya memilih tidak sulit. Kenapa? Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Sekarang ini alamat dibikin samar. Madu di mana, racun di mana tidak jelas. Lebih celaka lagi sekarang. Banyak racun bermerek madu banyak racun bermerek madu kita terpedaya terpesona terpukau akhirnya salah pilih maka resepnya jangan jauh dari ulama makmurkan majelis taklim ini zaman entertain orang pandai bangun pencitraan tuh satu hal pertama yang ingin saya sampaikan iya saya lihat jam doang sampai pagi <laughs> yang kedua ketika perjalanan dimulai ada suara dari sebelah kanan Muhammad berhenti sebentar jangankan berhenti menoleh saja tidak kanan selamat dari kiri Muhammad berhenti sebentar menoleh pun tidak kanan kiri selamat dari arah depan ada perempuan tua Pakaiannya menyolok. Lipstiknya tebal. Nenek-nenek pakai blue jean. Muhammad berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Sudah lewat kata malaikat Jibril. Untung kamu tidak menoleh Muhammad. Kenapa Jibril? Panggilan kananmu Yahudi. Kalau kamu menoleh umatmu cenderung Yahudi. Panggilan kirimu Nasrani. Kalau kamu menoleh umat gandrung kepada Nasrani. Itu perempuan tua dengan pakaian menyolok itu dunia Muhammad. Dunia teh sudah tua tapi karena dipoles, dibangun, dipoles, dibangun, dibangun, dipoles, orang nggak terasa kalau dunia sudah tua. Berebut harta, berebut warisan sama juga berebut nenek-nenek. Makan habisin. Ini perjalanan ini pun potret Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia, materialisme, hedonisme. Berat sekarang ini. Berapa malam lalu saya masuk Serpong. Saya senang lihat Serpong berubah jadi kota satelit. Bangunannya bagus-bagus. Saya telisik. Uhuh. Sekolahnya Don Bosco. Santa Maria. Santa Ursula. Gerejanya mbahnya gereja dibangun di pojok itu. Serpong. Awas panggilan Nasrani. Saya masuk Bekasi Sukmajaya. Sekolahnya Yayasan Penabur. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Gerejanya besar. Awas panggilan Nasrani. Bahkan di Karawang mereka sudah bangun kuburan mahal. San Diego. Ada teman saya pengusaha bikin pesan kuburan 200 meteran itu 5 miliar karena tanahnya berbukit bergunung indah dan malaikatnya rada baik <Gülüyor> 5 miliar <gülüyor> Halo, <walo. gülüyor> panggilan Yahudi siapa berbantah Yahudi itu menguasai ekonomi dunia di Amerika itu tidak ada orang bisa masuk gedung putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi menentukan bahkan roda ekonomi dunia sekarang ini diwarnai oleh Yahudi Israel itu itu Amerika kecil Amerika itu itu Israel besar lalu panggilan Nasrani dengan segala gaya dan dana dan terakhir panggilan materialisme dunia panggilan hedonisme panggilan materialisme Menghadapi panggilan-panggilan ini, ayo kita, umat Islam, luruskan soft, rapatkan barisan, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Itu yang kedua. Yang ketiga, haram aksa ini perjalanan vertikal, katanya aksa aras ini perjalanan vertikal aksa. Haram aksa perjalanan horizontal, aksa aras perjalanan vertikal. Hablum minanas, hablum minallah. Isra mi'rat mau ingatkan kita, semua kita perantau di dunia ini. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang perantau nggak boleh netep? Bodoh kalau ada perantau tahu perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Dan saya mau bilang orang pulang sebenarnya enak. ayo contoh beberapa soal kata etimologis. Waktu SD dulu ada pelajaran yang kita nggak suka, gurunya galak Pas pelajaran dia, pengumuman Bapak guru tidak masuk sekolah Anak-anak boleh pulang Seneng gak? Seneng gak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang Orang pulang seneng Contoh lagi Lebaran masyarakat pulang mudik Seneng gak? Kenapa seneng? Pulang Orang pulang seneng sekarang selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah seneng gak? ragu-ragu <tik> mau bilang senang takut besok Gini -gini. mestinya seneng pulang apa yang bikin pulang yang satu itu kok berat? kelihatannya dua pertama kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan berakar di hati datang saat pulang tidak siap menghadapi perpisahan ada yang bergantung di sini pulang jadi berat kalau cinta Allah sepenuhnya cinta alam seperlunya pulang enak yang kedua bekal enggak cukup sengsara di jalan pulang jadi berat enggak punya bekal kok pulang itu nekat belum sempat sholat, modar Loh, kok berani amat nggak punya bekal pulang kalau bekal cukup pulang itu menyenangkan kenapa? itu satu keharusan iya, kalau umat-umat terdahulu umurnya relatif panjang kalau kita ini mencontoh baginda rasul beliau wafat umur 63 63 itu standar kalau mencontoh Nabi jatah kita 63 kalau malam ini kita sudah 50 tahun tinggal 13 waspada kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan <SILENCIO> udah jangan pakai pantangan apa aja makan lah pak, sebulan lagi tuh <SILENCIO> sebulan lagi syukur-syukur dapat bonus dan saya bilang mati itu tidak pakai abjad kalau pakai abjad bisa nunggu mati bangacak. Bang kadang-kadang kakeknya segar buger cucunya baik kalau mati pakai abjad enak nunggunya tahun ini yang mati A tahun depan B tahun berikutnya C lalu D terus F lalu G lalu H saya Z <lain> repot saya nggak ada yang ngurus orang udah habis bapak ibu hadirin malah aneh jam 6 pagi sopirnya mati jam 10 siang 4 jam kemudian mbah suripnya yang mati sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater depok Monggo dikubur sama Rendra belum seminggu Rendra nyangikut. mati satu bulan sebelum Rendra lebih dahsyat lagi Michael Jackson mati the king of pop raja pop dunia mati apalagi penyanyi keroncong uh lebih mati lagi ada hidup sesudah mati ada akhirat sesudah dunia semua kita perantau dan perantau harus pulang bapak ibu hadirin yang saya hormati oleh karena itu dengan semangat itu ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah subhanahu penutup isra Mi'raj itu filter setelah terjadi peristiwa itu kelihatan yang beriman makin mantap ini golongan Abu Siddiq, yang kafir makin kurang ajar ini golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Zubyad dan Abu-Abu lain kumpul di situ yang ragu-ragu kafir lagi ini kristalisasi maka dengan memperingati ditambah dengan semangat sholat berjamaah ayo kita jaga kesatuan persatuan kerukunan dan kekompakan bapak ibu hadirin yang saya hormati saya bersyukur walaupun belum pernah hadir tapi saya tahu tiap minggu pagi pengajian ke ini dibanjiri oleh jamaah alhamdulillah kita doakan beliau diberikan kekuatan dan pengajian jalan terus sampai kira-kira kiamat kurang seminggu jangan sampai kiamat lah ngeri saudara-saudara itu yang kita perlukan sekarang menjaga semangat kebersamaan seperti diajarkan di masjid ini coba baik tinggali akhlak masjid siapapun masuk masjid copot sendal buka sepatu kenapa? tidak ada warga kelas satu di sini? semua sama di depan Allah ini masyarakat yang mau kita bangun lurah masuk masjid buka sepatu rah. jamat masuk masjid buka sepatu mat. wali kota masuk masjid buka sepatu ini pak yang ngomong dia tuh sembarangan tata. Gubernur masuk masjid. Buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu, Den. Ini masyarakat yang mau kita bangunkan keadilan di negeri kita ini masih mahal. Hukum masih sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas kalau yang kecil salah hukum cepat-cepat ditegakkan yang besar salah cicing wai pura-pura tenyaho itu yang melukai rasa keadilan <tik> bapak ibu hadirin yang saya hormati itu yang melukai rasa keadilan kalau mau lapor kehilangan ayam itu harus jual kambing ingin menang berperkara jual sapi ngurusin ayam hilang kok jual kambing jual sapi itu harga keadilan yang harus kita bayar karena itu ke depan belajar dari sejarah kita bukan cuma perlu pemimpin pinter tapi juga benar malahan lebih baik benar enggak tapi pintar ketimbang pintar tapi enggak benar capek dibohongi pemimpin yang cuma pinter tapi enggak benar disuruh ngurus beras malah nimbun beras disuruh ngurus laut jadi buajak laut disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan <Sukai> <Sukai> <Sukai kita rindu munculnya sosok-sosok macam Umar bin Abdul Aziz Buntanya. itu Umar bin Abdul Aziz waktu terpilih jadi khalifah yang pertama diucapkan inna lillahi wa inna ilahi raja'un terpilih jadi presiden bukan alhamdulillah inna lillah pagi dilantik malam pesta pesta apa? Dangdut enggak pesta air mata dimana? di mihrab dalam masjid sujud sambil berlinang air mata istrinya tanya bang Iya sayang, oh, udah dengerin aja ah, orang improvisasi. Iya sayang, abang kan sekarang jadi khalifah. Ha -ha. Kenapa nangis Pak? Itu Pak Pak itu saya sebabnya saya nangis karena saya dipilih aklamasi secara sebagai khalifah. Setelah jadi pemimpin yang terbayang oleh saya, yatim piatu yang merintih kelaparan janda-janda tua yang perlu bantuan rakyat saya yang belum bisa menemukan haknya secara wajar saya takut saya solim kepada mereka saya nangis mohon pertolongan Allah bagi dilantik malam pesta tahajud esok harinya karena pemimpin baru banyaklah pejabat-pejabat gubernur cari muka namanya presiden baru ada yang kirim emas pakaian mahal berlian, mutiara dikumpulkan sama istrinya Umar tanya Fatimah? iya bang banyak hadiah yang kau terima? banyak bang intan, berlian, mutiara, emas kau senang? saya senang bang oke okay. kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara kumpulkan sebanyak-banyaknya dan besok kita cerai tapi kalau kau sayang saya, itu hadiah Intan Berlian Mutiara, jual uangnya masukkan Baitul Mal untuk ngurus rakyat kita. Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman, gak mentang-mentang istri pejabat, lalu ikut-ikutan borong proyek suaminya. Kata Fatimah, abang, iya sayang, apalah artinya Intan Berlian tanpa engkau di sisiku bang? Sajalah jual untuk ngurus kepentingan rakyat. Yang nyata-nyata hadiah pribadi dijual ngurusi rakyat. Jangan yang sudah nyata-nyata milik rakyat, masih disunatan. Oh, yang antik lagi, satu malam, satu malam beliau kerja di kamar, pakai lampu templok, nulis datang seorang tamu. Assalamualaikum ya Amir Almokmini. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ada apa? ndak cuma mau ngobrol. Ngobrol, ngobrol. Urusan pribadi, pribadi. Khalifah kita kan teman lama. Oke okay, baik. Beliau berdiri. Lampunya dipadamkan. Ditiup, mati. Gelap kamar. Ayo kita ngobrol. Tamunya heran, ya Khalifah, iya, kita kan mau ngobrol, iya, kenapa lampu dimatiin? Begini, Mas, tamunya dari Jawa waktu itu dengerin aja kenapa sih? Gini lah Mas, tadi waktu sampean dateng tuh kan sampean lihat saya lagi kerja, iya, saya kerja tadi ngurusi rakyat, tentu, saya kan pakai lampu memang lampunya kan pakai minyak pasti minyaknya kan beli iyalah belinya pakai uang tentu uangnya uang rakyat kita mau ngobrol urusan pribadi nggak usah pakai minyak rakyat mas ayo ngobrol sampai subuh ini <tuk> kalau yang kecil saja orang sudah berhati-hati apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar ke depannya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati oleh karena itu kita memerlukan semangat kebersamaan walaupun tidak harus selalu bersama-sama ini adalah potret terakhir bagi dan Nabi di awal-awal perjuangan didampingi lima figur utama pertama Nabi punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat nabi tukar pikiran. Kampung itu enak kalau ada yang dituain. Yang kedua, beliau punya Umar bin Khattab, al-Futuhat al, al -Islamiyah. imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Gagah, berani untuk Islam. Selesai? Belum. Yang ketiga, nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, penyandang dana umat akan maju kalau banyak punya Usman yang keempat Nabi punya Ali bin Abi Thalib tokoh muda tapi intelek yang kelima beliau punya Khadijah binti Khwailid lima figur utama bahu membahu membantu perjuangan Nabi begitulah kita berjuang mesti punya segala hal Mesti punya senjata yang namanya golok, gergaji, pisau, silet. Harus punya. Kapan makainya? lihat lawannya. Yang kamu hadapi apa? Kumis, Pak. Silet, turun. <risas> yang kamu hadapi apa? Akar kayu nangka, Pak. Kampak, maju. Ini kita sering emosi, enggak para ruguh. Yang dihadapin kumis, kampak yang maju. Urusan enggak selesai, bibir bongkar, pak anak-anak muda nggak cukup dibakar emosinya berani harus nekat jangan berkorban siap, konyol nanti dulu mati syahid, ayo mati sangit jangan berani sama nekat tipis loh. berani harus nekat jangan berkorban siap, konyol nanti dulu Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, Dengan semangat kebersamaan. Saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak. Inilah barangkali sekelumit ikut tasakur saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Ujikum wa iya ya bitakwallah. Aku lukau lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.